Oke teman-teman, kembali lagi bersamaku di sini flash Gaming 23. Di videoku kali ini aku pengen mendengar atau apa? Ya bisa dibilang ini bukan podcast juga sih, tapi gimana ya? Ini lebih ke konten Discord, teman-teman. Jadi buat yang teman-teman gak tahu di channel sebelumnya aku udah pernah coba bikin konten Discord atau konten voice chat di Discord. Jadi aku aku sebutnya itu Discord voice chat aja ya, teman-teman atau divisi, nah aku sebenarnya divisi aja udah Dis divisi itu discord voice chat, oke, okay. so jadi aku pengen dengar um, komentar dari teman-temanku yang dimana mereka udah support aku um, saat channel pertamaku itu hilang teman, -teman. oke, okay. so langsung aja kita mulai dengar pembicaraan um, mereka lagi ngapain aja di situ, halo, oke okay. Saya lagi ngapain? Oh ya, beda-beda di sini maaf banget nih teman-teman kalau misalkan suaranya rada putus-putus karena emang koneksi kurang kalau malam gini rada hancur jadi ya. <tuh>, think... <tuh>. Biasa. Ya. Yeah. Oke, okay, jadi untungnya channel itu juga aku udah lama ngembanginnya dari 2015 aku udah ngembangin channel Crazy Gaming itu dan kejadiannya bener-bener hari ini kira-kira siang tadi channelku itu sempat hilang, teman-teman. Sekarang aku bikin baru lagi dengan nama yang sama, tapi di sini aku belum pasang banner karena aku belum edit bannernya, teman-teman. Aku juga Um, apa awalnya emang aku pengen ngedit banner cuma nggak ada si Kohi teman-teman jadi aku nggak bisa minta tem nggak uh, bisa minta bannernya <laughs> oh suka oh iya buatin ya uh -uh. jadi yang buatin banner itu awalnya si Kohi apa yang bisa membackup salah satu video di channelmu ya kurang tahu <laughs> juga sih gua harus butuh tools tools atas software uh -uh. tapi saya coba si hp dulu pas saya cek dulu hmm, okay. oh, iya, masih ada, bisa. ada videonya ini bocah poni <laughs> bocah poni di youtube oh. nya di, di, Zayden eh Zayden ah. si, si, Z, si Z, ah. saya sedang menggunakan sebuah tools untuk ya yes, tools di hp mudah-mudahan bisa membackup salah satu video kamu lalu oh. saya kirimkan tentang -tentang sih. Okay. Sata -sata dulu lah. Tapi internet saya yang lemah, tolong <laughs> internet saya yang lemah. Kalau oke, okay, daripada ini kena copyright, <laughs> jadi ya itu teman-teman, aku harus usaha lagi dari nol, tapi enggak. Enggak uh, bikin aku lemes sih. Awalnya, uh, awalnya aku sempat gini, kalau hmm. misalkan channel utama kuota channel yang gamingku itu sempat hilang atau ken kena banned atau kehapus lah istilahnya um, aku langsung down tapi karena ada yang nyemangatin jadi nggak ngedown down ya nggak apa-apa terus semangat walaupun dari nol iya betul terus 14 semangat iya betul ini saya juga ngerasain ini emang saat untuk buat channel-channel itu channel sebenarnya channel saya itu dari 2015 tapi uploadnya satu tahun satu tahun yang lalu uh -uh sama seperti e channel kamu tapi ya agak lama punya kamu sih iya aku dari 2015, kamu dari dua ribu du apa 2017 ya lima juga lima juga oh, tapi 15. beda bulan oh ya beda bulan aku aduh sial banget. tapi sebenarnya itu channel saya itu bukan yang paling baru itu sih sebenarnya nah. punya channel lain yang lebih lama tapi emailnya lupa <laughs> bukan bukan digunakan oleh bapak saya Ya ampun sebenarnya itu image bapak saya tapi yang sering saya gunakan dulu tapi sekarang saya buat channel sendiri itu kalau tidak salah itu dari tahun berapa yang 14 atau 13 lah lama banget tuh ya sabar aja lah sih untuk ya. untuk awalnya seperti ini angka saja ya. seperti baru Baru nge YouTube aja, enggak baca seperti itu. Oke, okay. tetap semangat dan pantang menyerah. Walaupun katanya Belanda, mateng tuh. Oh. Belanda mateng, harusnya ceria tapi enggak bisa, coy. Oke okay, party people in the area, let's go into the party oh ikhlas aku ikhlas aja udah nggak bisa dipaksain lagi cuy tuh mana nih nggak bisa, ah. nggak pernah oh, kita nggak, nggak, nggak, nggak, nggak <tip> usah nggak usah <tip> nggak usah tapi takutnya kenapa apa tuh lepasnya saya hmm. eh, nggak bisa ya aku jadi nggak enak sama gue guys utas satu mungkin bisa tuh satu persen enggak bisa hmm. bahkan aja saya bisa bahkan saya enggak bisa lebih Aduh udah letak kencang ngolong dan sinyal susah kalau emang nggak bisa ya udah nggak apa-apa di HP enggak bisa diletak tuh juga nggak bisa halo <tuh> halo nggak bisa lagi halo halo, halo. oke karena terdengar terdengar kok tol, bisa kok terdengar kok terlihat sih okay. takutnya oh. DC takutnya DC lagi dan ini saat ini video kamu okay. aku yakin Disitu. aku yakin nggak bisa fix yang bisa Oke okay, nih bentar. mungkin besok bakal hilang beneran ya itu video jadi ya ya udah nggak usah dipaksain cuy Sih. mungkin nggak bisa nih, komitmen bisa tuh satu persen doang. Daripada aku rekornya kelamaan, mending aku udahin aja. Lu rekor tiang tiang ya. <laughs> dari uh, tadi. Uh, anjir. Uh, udah gue punya firasat uh, itu. habis uh, <laughs> uh, bentar. ini ini video gitu. siapa di? bisa diputar harusnya kalian udah sadar dari tadi aku ngomong-ngomong kayak ngomong guys satu kayak apa tuh kayak jelasin sesuatu itu berarti aku lagi record iya tapi gua gak terlalu peduli tapi oh. saya mendengarkan aduh iya jadi ya saya cari. Hmm. jadi ya kita videonya si Ilham atau intronya si Ilham itu iya yes, sih ini kayaknya intronya silah, oh iya bener ilang sih oke okay. hehehe <laughs> gak, okay. gak bisa gak bisa, gak bisa bantuan kalau gak bisa ya udah gak apa-apa, gak apa-apa gak usah dipaksain, kalau emang udah gak bisa ya udah gak apa-apa gak apa-apa coge ya, gak apa-apa hehehehe gak bisa, laptop <laughs> <laughs> <laughs> gak bisa Betul. <Letak> <laughs> konsol bisa gak ya <laughs> konsol game hehehehe <laughs> konsol uh, emang bisa gak uh, uh. nyerah, susah susah, susah. susah. susah. Ah. nggak nggak apa, -apa nggak apa, -apa. kalau nggak bisa ya udah nggak apa, -apa. ini so laptop tadi oh ya juga panas ya juga panas juga di laptop saya makanya nggak dipaksa ketaksa. ketaksa terus ya nggak apa laptop panas tuh wajar eh okay. oh. ya, Ya udah deh, mungkin nggak bisa, saya nggak bisa bantu mm. lagi. Usaha terakhir aja nggak bisa, nyatu coding Coding kan mestinya bisa, tapi ini akhir ini nggak bisa. Eh, ayo, Susah. Nah, gak apa-apa, Ya maaf ya, saya nggak bisa bantu guys. Gak apa So, so, so. Mohon maaf nggak bisa, hmm. so, so bisa bantu. Jadi saya so, deh. Mm -mm, tapi ya apalagi ini ada video mm -mm. sejarah nih video sejarah kita nah, nih ada yang pernah ada yang pernah dikatain dan ini oh iya yeah, yeah. iya yeah, yeah. ini sejarah yeah. banget tuh. ini yang kami sama backup ini gagal mm -mm. itu susah banget dan nggak bisa ya nggak bisa lagi emang mustahil pak mm -mm. youtube maksudnya sudah memblokir mau menjebol aja gagal mm -mm. Oke, mungkin sekian dulu okay. untuk video kita kali ini, teman-teman. So, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dukung juga channel Flazie Gaming. Semoga kalian bisa mengejar satu subscriber-nya lagi. Ya, subscribe. subscriber-nya. tetap subscriber. Contoh tetap smart. Contoh tetap, hmm. ya. tetap smart. Contoh top smart. Sampah menyerah, walaupun. Itu, walaupun itu agak lama. Tonton hmm, video dan apa -apa. See you the next video, guys. Oh bagus. Untuk kamu outro ya, jadi aku nggak perlu outro lagi. <laughs> Iyalah, sekalianlah. Oke, <Okay>, bye bye. <laughs>